Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Peneska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset ali lagi guys ya.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 oke okay, guys lanjut ke preset yang kedua oke okay, lanjut ke preset yang ketiga menan bertiga yang satu friend John yang satu gamon yang satu bucin tapi blow on. <ini> Oke lanjut ke preset yang keempat ya Oke lanjut ke preset yang kelima ya. Oke lanjut ke preset yang keenam guys. Kenet gandeng, kono digandeng. Ora rajane wi ati bocak kabeh-kabeh mo angkute. Uwek teko. Oke okay, lanjut ke preset yang ke ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan guys. Ya. Oke lanjut ke Preset yang ke-9 ya Oke lanjut ke Preset yang ke-10 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-11 guys. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-12. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke tiga <SILENCIO> belas Oke lanjut ke preset yang ke empat belas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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 Oke okay, lanjut ke presiden ke-18.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 oke lanjut ke presiden ke-21 ya <SILENCIO> oke lanjut ke presiden ke-22 guys <SILENCIO> oke lanjut ke presiden ke-23 oke lanjut ke presiden ke-24 ya Oke, lanjut ke preset yang ke-25. Oke, okay guys, segitu aja presetnya. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ya.